batu teman-teman. <laughs> ikan batu. najur kita, Bang? Ya, kita coba ini, najur uh, Kita tahan pakai 4 biji aja ya. Eh, 4. Nah, Tadi 10. ada 3. Beti 10 lah, Bang ya. Nah, ikan lembat. Uh, ini cari lele lembat ya. Ini spotnya nya kawan, kawan Ini kami nunggu sore dikit kan kami tajur di sekitaran sini lah oke okay. ini kita pasang umpan ya kawan-kawan ya umpannya cacing ini bersama Pak Hakim ya ini jam sekarang hampir setengah enam ya ini udah cocok nih waktunya untuk mancing lele lembat Ini ada bang Air PC juga nih Halo bro nah. Nih kasih umpan dulu bro Jadi nanti senang ya Tinggal naruh aja kan Umpan cacing bro Umpan cacing bang Umpan nenek moyang Umpan legend ya Umpan nih <laughs> Oke okay, kita pasang dulu ya mas bro ya Andre mancing. Yes Kita di Rawa ya Rawa Palas Mau coba Mancing limbat akar ya. di channel Andri mancing. Ikuti keseruan kami. Mancing limbat akar pada malam hari ini ya. Oke, okay, Andri mancing. Yes. Ini Pak Kim tahun berapa nih, Pak Kim? Saya cuma perlu buat 4 biji ya. Empat biji ya? 11 biji kita punya. Oke. Okay. Oke okay, kawan-kawan, tadi pagi tahan empat kan? Sekarang kita tahan empat pula ya. Oke, Pakin. Oke. bos, banyak ikut lontok bawah itu. mancing limbat dia bos ya betul ni ketiga okay. ni okey kawan-kawan ya Ini waktunya Bang ya, sekarang sudah nah, 1 jam tadi Pak Gim Ikan apa tuh Pak Ikan kapalgi ya? Oh, ini apa Pak oh, Ini dia, kena santet pula tuh Oke okay. Ini yang habis-habisin umpannya. Ini. ini yang makan umpan tadi, hmm, bagaimana? Muka oh, itu. Oh, itu. Tengok lo itu, bentar badan Ada, Ada. Ada Pak Kip? Oh. Ini ongol. Lilik ya. Eh. Jadi jullah menung-nung -menu -menu basum. Ini sangat berbisar, teman. Nah. Hmm. Oh. <laughs> oh. Nih. Hmm. Aduh, ikan batok, teman-teman. <laughs> ikan batok. <laughs> Ini dia nih teman-teman. Hmm. Nih. kawan nih, betoknya. Hmm. sodo wasongi ya teman-teman. Mulai jadi ensang lope ka kuduo jo paui. mancing? Hmm. Yes. Itu ikatnya Pak itu. Nah. Huh. Ada pagi Ada. ini dia ya Lele Pak Kim Lele ini naikkan batuk lagi doh. Ini berhubung hari mahu hujan juga lagi Pak Kim ya. Ya kita mau balik juga ni. Balik kita lagi ya. Hmm. Oh, ada kayaknya ini? Apa ni. Ada oh, yang bagimu uh, lumayan. ini <SILENCIO> <Wah, pabun SILENCIO> lumayan babon, Andre mencing yes, nggak ada lagi Pak Kim. Nah, balik kita lagi ya Pak Kim ya. Pulang, lagi. pulang kampung, ya udah kawan-kawan, cukup di sini dulu video kita kali ini libat ya di bawah, terus keseruan kami di channel Andre mencing. And remember Yes.